assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya ayukiah handman jangan lupa teman-teman di subscribe, like dan share ya oke kita lanjut akan membuat bagian telinga amin burumi dari lampu bekas saya menggunakan hack nomor 3 dan guntingnya dan menggunakan nilon pp. untuk awalannya kita membuat slip knot seperti ini setelah itu, kita membuat dua chain, dua. Setelah itu, kita memasukkan ke loop kedua dari hook. Ya, kita membuat sebanyak 6 sc, dua sc, tiga sc. 5 enam. Setelah itu kita slip stitch di bagian SC awal. Ya, setelah itu kita membuat satu chain. Lubang yang sama kita membuat enam increase, artinya yaitu dalam satu lubang kita isi dua sc. Jadi total seluruhnya ada 12 sc. Ini yang pertama satu sama di lubang sama. Sampai nanti ketemu lagi di SC awal. Oke, okay, kita kasih tanda marker ya biar tahu di mana posisinya. Pas nanti kita akan pemulangan. Dan ini kita buka markernya. Lipstick. di bagian sc awal tadi. Setelah itu kita membuat satu chain. Untuk row ketiganya kita membuat tiga increase dan 3 sc dua kali pengulangan ya. Satu di lubangnya yang sama. Nanti kita akan membuat sama satu lubang diisi dengan dua SC. Ini lubang kedua, satu dua selanjutnya untuk nomor 3 loop ketiga, satu SC, dua SC setelah buat SC 1 lubang 1 SC ya. 1 2 dan 3 ini kita kerjakan 2 kali tinggal sekali lagi pengulangan ya jadi total seluruhnya itu ada 18 dan kita lanjutin lagi ya sampai nanti ketemu lagi di awalan oke okay, kita buka dulu penandanya kita lanjut slip lagi kita sc kita slip dan kita bikin chain satu chain kita untuk awalannya awal loop di awal kita membuat 1 SC di sama ini di bagian ini juga lubang yang kita substik ini ya 1 SC setelah itu kita membuat increase satu loop kita isi 2 SC ini sudah satu kita bikin tiga kali pengulangan ya kita kasih tanda dulu biar tahu nanti untuk hmm, untuk sticknya ya kita lanjut lagi satu sc lagi di lubang yang sebelahnya setelah itu kita di lubang sebelahnya kita membuat increase lagi ini sudah dua kali pengulangan. Nah, yang ini ketiganya ya, masih satu SC. Setelah itu, increase. Oke, kita sudah dapat satu kali pengulangan dengan satu kali ya. Tambah lagi di sini, kita membuat tiga SC jadi setiap satu lubang kita isi satu SC. dihitung ya teman-teman biar jangan salah setiap kita selesai setiap kita telah menyelesaikan satu row maka kita hitung jumlahnya ini sudah selesai teman-teman tinggal lanjutkan lagi satu putaran lagi ya sampai nanti di sini satu sc 2 dan satu dua tiga, tiga sc Oke, okay, kita sudah ketemu di bagian akhir. Kita buka dulu penandanya. Kita lanjut slip stitch lagi. Kita lanjut ke row kelima. Kita chain dulu, buat Setelah itu kita membuat 5 sc ya setiap satu lubang kita isi lima is, satu lubang kita isi satu SC lubang pertama satu lubang kedua satu SC lagi lubang ketiga satu SC lagi lubang keempat kita kasih tanda dulu biar kita ingat ya jadi nanti tidak ada mulang, mulang lagi berhitung-hitungnya ya. Ini yang keempat, lima. Setelah itu kita increase di loop selanjutnya ini ya. Jadi kita isi satu lubang ini dua sc. Selanjutnya. Setiap lubang kita isi satu SC, satu SC sebelas SC, sebanyak satu SC, satu dua tiga empat lima enam tujuh. 8 9 10 11 Oke, okay, udah 11 kita lanjut dengan increase. Jadi, kita lanjut di loop sebelahnya kita kasih increase. Satu lubang kita isi 2 SC. 1 dua setelah itu kita membuat lagi 5 sc satu lubang satu sc itu dua tiga setelah itu kita penambahan lagi satu tinggal satu lubang lagi nih ya. Satu lubang kita increase. Satu lubang isi dua SC ya. Alhamdulillah pas ya teman-teman ya. Jadi kalau pas dia seperti ini. Dan kita slip stitch di bagian SC awal. Setelah itu kita membuat chain kita lanjut ke r6 r6 kita membuat 5 sc kita kasih jangan lupa dikasih tanda dulu teman ya biar kita ingat nantinya jangan sampai keliru 2 sudah 2 sc 3 4 lima, muda 5 SC. Setelah itu kita membuat dua inggris. Saat berarti satu lubang kita isi 2 SC. Ini lubang pertama, sebelahnya lagi lubang kedua. Kita isi 2 SC lagi. Selanjutnya kita isi setiap lubang 1 SC sebanyak 11 SC. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 lanjut kita membuat increase di bagian di loop selanjutnya sudah satu loop loop sebelahnya lagi kita increase lagi ya dan loop selanjutnya kita membuat 6 sc jadi setiap lubang kita isi satu sc ya pas 6 ya pas 6 Seperti ini ya selanjutnya dari row 7 sampai 11 row sampai row ke-11 kita SC cooling ya tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan jadi jumlah totalnya 30 SC selesaikan teman-teman ya kita ketemu lagi dengan row 12 kita membuat 3 SC kadex jadi kita ada pengurangan ya dua lubang ini kita jadikan satu isi. Nah, ini ya teman-teman ya kita membuat enam kali pengulangan lagi ya dan jumlah totalnya ada 24 13 kita substik, bikin chain. kita membuat dua sc Ini, 1 2 setelah itu kita dex kasih tanda boleh kalau teman-teman yang sudah mahir boleh tidak menggunakan tanda yang masih pemula lebih bagus menggunakan tanda jangan lupa ya selanjutnya kita dex seperti ini ya, teman-teman. Ya, lihat ya, dua lubang dijadiin satu SC. Begitu selanjutnya sampai enam kali pengulangan. Dan ini row terakhir, kita slip stick kita membuat chain, kita membuat SC di seluruh rownya jadi tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan begitu seterusnya silahkan teman-teman lanjutin dan setelah itu bisa kita putus benang benangnya dipanjangi ya teman-temannya biar Anda bisa untuk nanti menjahitkan ke bagian kepala kita sudah selesai Nah, kita strip stick aja. Oke okay, udah jadi teman-teman ya satu telinganya. Teman-teman buat satu lagi telinga jadi ada sepasang telinga. Ini untuk menjahitnya ya, talinya lebih panjang. Mungkin teman-teman dicoba ya. Kita lanjut untuk penyambungannya ya, telinga ke bagian kepala ya. Ini kita hitung dari awalan dari awalan penyambungan itu yang ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ada 14 berarti ini ada 7 dan di bagian sini jadi satu row ini yang bagian ini kita kasih tanda ya nah sini hama yang di sini jadi satu satu, satu loop lah satu loop disisakan ya nah, kita kasih tanda seperti ini kita menjahitnya hanya di bagian mukanya ya teman-teman ya tidak semuanya kita jahit seperti ini jadi teman-teman bisa menjahitnya seperti jelujur begitu bisa Celinganya, kita tidak menggunakan dakron, ya. Hanya benang saja. Di bagian bawah Iya yeah. bisa benangnya bisa teman-teman di slip-slip saja ya biar jangan kelihatan dan itu bisa dibakar potong dan dibakar ini sudah jadi teman-teman seperti ini ini lebih kaku dia ya belum menggunakan benang lengkapnya sudah jadi teman-teman kamu mencoba ya ini bagian belakangnya seperti ini jangan lupa di subscribe ya terima kasih semoga bermanfaat bye bye